untuk uh, membuat baju ini nah ini kita lihat dia lebih fokus ke ke kembannya nah ini nanti kita buat contohnya itu kayak seperti di gambar ini ya nah. mari kita coba untuk membuat baju yang seperti tadi yang kayak kemban nah ini rumusnya sama kita pakai dulu rumus yang untuk baju biasa nanti baru kita masuk ke rumus selanjutnya nah baju biasanya itu sama seperti kayak kemarin nah contohnya itu seperti ini ini bagian depan, ini bagian belakang sama rumusnya tinggal dilihat lagi setelah sudah buat ini kita masuk untuk membuat uh, baju yang kayak seperti kembang ya, tetapi dia ada ditambah tulang-tulangnya. Nah, ini uh, sekitar di atas ini yang bagian belakang, bagian belakang itu. Nah, ini sekitar di atas ketiak itu berapa sentinya? 2 cm di atas setiap nah itu kita bujurkan kasih titik lurus setelah itu sampai ke bawah nah ini saya tambahkan 1,5 biar enggak terlalu kecil jadi saya tambahkan satu setengah, satu setengah, nah ini jangan lupa dikasih kupnat buat kupnatnya sama kayak kemarin cuma itu kupnatnya yang bagian sini saja Terus di sini juga dikasih kupnat. Setelah udah dapat di sini nanti di atasnya juga. Ini untuk yang bagian belakang. Karena kita memakai tali yang untuk di belakang, nah ini talinya. Jadi kita menggunakan lidah, lidah yang dibacu. Ini sekitar kita keluar lagi ini bagian belakang. Sekitar. 9. 9 panjangnya itu sekitarnya sampai sini. Nah, ini ini lebarnya 9. Lebarnya 9. Lebarnya 8,5 ya. 8,5. Nah, ini panjangnya dari 2 x ini misalnya itu panjangnya di sini. 22,5 berarti ditambah lagi 22,5 jadi 4, 45 sekitar gitu ya jadi pancingnya itu 45 lebarnya 8 sampai seterusnya ini untuk yang bagian belakangnya sedangkan bagian nah ini kita kasih warna merah nanti itu ini udah gak dipakai lagi jadi kita kasih warna merah setelah itu nanti ini kita nggak pakai nggak pakai lagi kita pakai yang ini kita lanjut yang eh. untuk bagian depan bagian depan sama kita buat pola yang di depan terus kita masukkan ke rumus ini kita naik Naik dua, naik dua di sini juga naik dua dari dari sini ya. Nah, di atas ketiak itu jangan lupa dikasih kupnat. Kalau di sini kasih kupnat, di atasnya juga. Nah, ini di sampingnya juga. Nah, dari sini itu turun tiga, baru buat kupnatnya, baru kuat buat kupnatnya sekitar di sini itu ini juga turun turun 1,5 turun Nah sudah jadi untuk baju yang bagian gambar kembarnya Nah di sini ada ruang untuk beangnya nah disini untuk beangnya nanti jadi kita buat kemban, ada branya, ada tulangnya juga ada yang masukkan bilennya